Assalamualaikum. Ya, uh, mau memberitahukan kalau kita kuliahnya itu lewat online. Jadi kita tidak kuliah tatap muka lagi karena ada pemberitahuan dari kampus. Oh, gara-gara corona ya? Iya, gara-gara corona. Ya. Oke okay deh. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih menyebar ke seluruh dunia, khususnya wilayah Indonesia. Meskipun sudah melewati beberapa bulan lamanya, terhitung sejak awal Maret 2020 hingga saat ini, Selain itu, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan, meskipun harus dilaksanakan secara daring, demi mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian lebih dari orang tua untuk terlibat dalam memantau setiap anak ketika belajar di rumah. Tentunya, Perubahan kegiatan belajar-mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak positifnya adalah banyak sekali situs belajar online yang dapat diakses oleh setiap pelajar seperti ruang guru, rumah belajar kemendikbud, dan lain-lain dampak negatifnya banyaknya orang yang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online banyak kita temukan waktu belajar online membuka instagram bermain game sedangkan e-learningnya dibuka hanya untuk absen saja bukan untuk membaca materi atau untuk belajar membosankan tinggal di rumah yuk cegah penularan virus corona agar kita dapat kembali ke sekolah atau ke kampus kita secara normal dengan cara jika keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah jangan lupa pakai masker dan jangan lupa pakai antiseptik Jangan mengucek mata dengan tangan, karena virus yang ada di tangan akan berpindah ke mata. Dan jangan lupa jaga jarak. Setelah beraktivitas dari luar rumah, jangan lupa cuci tangan, memakai sabun, yuk cegah penularan virus Corona